Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang terbuka, hari ini, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022, tercatat anjlok setelah sempat rebound kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 969.000 turun Rp 6.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 534.500 atau turun Rp 3.000 dengan posisi sebelumnya. Selanjutnya, untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.620.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 9.185.000. Harga emas untuk satuan 50 gram dibandrol 45.595.000 rupiah. Sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga 91.112.000 rupiah. Adapun ukuran 500 gram dihargai 454.820.000 rupiah dan cetakan terbesar 1.000 gram dibandrol 99.600.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Dapatkan Ibu e cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari.